da mãe 50mm f1.8 yang pertama harganya sangat terjangkau dan yang kedua bisa menghasilkan bokeh yang cantik dan berkualitas ketiga kemampuannya memotret dalam cahaya yang minim keempat sangat cocok untuk foto potret kekurangan lensa fix 50mm f1.8 yang pertama auto fokusnya berisi dan agak lambat yang kedua materialnya terkesan murahan karena menggunakan plastik yang ketiga sangat soft atau kurang tajam dan diafragma yang sangat lebar yang ketiga tinggal foto agak kabur dan yang keempat tidak cocok untuk foto makro karena jarak minimumnya 50mm dan yang kelima tidak cocok untuk motret flat camp oke sekian konten hari ini Terima kasih sudah menonton jangan lupa Tonton video-video selanjutnya. Salam fotografi dan videografi Indonesia. Salam saudara. Bye bye.